Ya, balik lagi ke channel gue, dan kali ini kita akan masuk ke segmen properti. Di belakang gue ini ada sebuah gedung yang berada di daerah Jakarta Barat, ya, untuk lokasi eksaknya bisa lihat di peta ini. Dan gedung ini cocok buat lo yang lagi nyari tempat untuk dijadikan kantor atau tempat bisnis, dan gue akan membuat sebuah walk-through dari gedung ini. Termasuk uh, interiornya, fitur-fiturnya, kelengkapannya seperti apa, selengkap mungkin. Oke? Okay? Udah nggak sabar lagi, buat lo yang lagi nyari gedung, simak terus video ini sampai selesai. Ya, kita mulai waktunya dari luar bagian depan gedung uh, ini area parkirnya muat untuk 12 mobil dan beberapa buah motor cocok sekali untuk gedung perkantoran untuk lantai 1 kita mulai dari area pintu masuk yang kalau di opening gue tadi kelihatan ya ada rolling doornya nah ini di sebelah dalamnya jadi kalau rolling dari buka orang masuk dari sini. Dari pintu masuk, kita akan masuk ke area lobby yang luas ini. Jadi di sini bisa untuk tempat tamu atau orang yang datang untuk menunggu. Dari lobby, kita akan memasuki area resepsionis. Nah, infonya untuk Meja Reactionist ini akan diberikan ketika gedung ini dijual, dan beberapa pernik lainnya juga diberikan, silahkan kontak ke PIC-nya ya. Gedung ini juga sudah dilengkapi dengan lift yang mencakup area dari lantai 1 sampai lantai 5. kantin ini terdapat juga tangga darurat sekaligus menjadi akses ke mess karyawan di lantai 2. gue ceritain di depan, gedung ini memiliki mess karyawan di lantai 2 yang terdiri dari tiga kamar, nah penampilannya seperti ini nih Puntai dua ini terdapat sebuah aula kecil yang cocok untuk uh, acara meeting atau presentasi. Pantai 3 terdapat ruang direktur utama yang cukup besar dan ruang direktur utama ini tersambung langsung dengan sebuah ruangan meeting yang juga cukup besar. sudah menyediakan sebuah ruang server yang proper di lantai 3 yang sudah terpasang dua buah unit AC Tangga darurat di lantai 3 ini terhubung dengan uh, tangga darurat yang tadi ke karyawan dan tembus sampai ke bagian belakang lantai 1 kalau di lantai 2 tadi ada sebuah aula kecil di lantai 4 ini ada aula yang ukurannya besar besarnya itu mungkin cukup untuk bikin sebuah seminar dengan jumlah peserta antara 30 atau mungkin sampai 40 orang Selain tiga ruangan mesh karyawan yang terdapat di lantai 2 sebelumnya di lantai 5 ini terdapat satu buah pantry dan empat buah kamar yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan juga namun kalau dilihat dari bentuk dan ukurannya ini untuk karyawan dengan level staff ke atas Dari lantai 5 ini, kita dapat mengakses dua dak, yaitu area yang uh, terbuka seperti ini. Yang pertama ini adalah area dak depan. dak berikutnya adalah dak samping yang juga terdapat di lantai 5 ini adalah spesifikasi singkat dari bangunan di daerah Jakarta Barat ini luas tanahnya adalah 632 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 2126 meter persegi yang terdiri dari lima lantai sedangkan daya listriknya adalah 30 kVA dan memiliki 6 saluran telepon Harga yang ditawarkan adalah sebesar 45 miliar rupiah. Oke, demikian through gua untuk sebuah gedung perkantoran yang berada di daerah Jakarta Barat. Buat lo yang tertarik atau lagi nyari gedung untuk kantor atau bisnis, kontak uh, PIC dan link untuk navigasinya gua taruh di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, Gua tunggu like-nya, share-nya dan komennya. Sampai jumpa lagi.